Allahumma salli wa wa barik alaih Selamat berjumpa kembali Sudah terasa di channel saya Seperti yang saya janjikan kemarin Saya akan Membagikan video yang keduanya Yaitu Kisah Tragis surat suratku semua selalu dalam lingkungan perangkat yang di saya Allah subhanahu wa ta'ala disehatkan jatmani dan rohaninya diluaskan rezekinya dan bagi suratku -surat yang lagi sakit saya doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat penyakitnya dan melihatnya dengan kesihatan baik sebagian jadi surat surat inilah tempat dulu waktu keponakan saya meninggal di sini ya dan eh, mayatnya baru ditemukan sesudah tiga hari. Nah ini lokasinya itu yang itu namanya Gunung Banen Gunung Banen Nah jembatan itu dulu Bukan kayak gini ya, waktu zaman saya masih kecil Dulu namanya ada jembatan gantung Jadi Kalau lewat itu Bergoyang-goyang, ngeri sekali ya Di bawahnya adalah sungai Cimanuk Nah dulu keponakan saya ini Nah sekarang kan jalannya udah gini nih Dulu jalannya masih tanah ini Dia malam-malam, sopir Sopir di proyek jadi gede, sopir mobil truk itu yang mobil yang gede itu. Nah malam-malam dari sini dia bagian uh, sip malam, malam Jumat. Dari sini betulnya -betul waktu kita habis turun hujan dari sini keponakan saya itu lurus, lurus ke situ yang ada banyak, ada warung itu tuh. Seharusnya harusnya kan belok kiri itu. Itu sudah takdirnya beliau harus meninggalkan kayak gitu ya. Dari sini dia lurus saja. Tuh malam Jumat. Dan ayatnya baru ketemukan di Lewi Baru itu Tempat dulu saya mancing sama saudara saya sama keponakan itu. Sudah tiga hari ya. Nah gunung bareng masih seperti dulu kayak gini nih waktu saya main sering di bawahnya itu Nah ini Jadi bawahnya Sungai Cimanuk Dan di sebelah kirinya bendungan Jati Gede Sekali turun, sekali yang dulu, apalagi kalau oh, sebelum aspal kayak gini, sebelum di depan kayak gini, curam, curam sekali. Jadi, <tuk> bawah banyak yang mancing ibu juga saya sering nanting di sini di sama teman-teman, sama saudara-saudara makan yang meninggal, Airnya ini nih. ikannya banyak sekolah ya. Nah itu gunungan gede gede. Gunungan hmm, gede gede. 眼睛 cukupkan sampai sini dulu terima kasih atas waktunya menonton video saya ditunggu video-video saya selanjutnya di lain topik walidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh